Saya nak ajak bangsa saya yang sugamal dengan saya ni melihat kedudukan kita dan apa persiapan sejauh mana kita perlu serius untuk jaga iman kita dan ahli keluarga kita biasa-biasa ke serius getir getir bapak tu bunuh tentang boleh tengok bunuh Berapa hari lepas bapa tiri bunuh anak dia hati teri bukan anak-anak isteri Umur berapa anak tu? 18, 22, umur 5 tahun Pijak, dia pijak Gamak kan? Pijak kan? Pijak Bila dia pijak tu, budak tu tengok? Senyum ke? Sakit dan menangis dan tak boleh bernafas Pijak sampai mati Bulan lepas Pasangan suami isteri Ambil satu budak, perempuan, kanak-kanak wanita, umur 3 tahun, bunuh, balik dari hutan Di Langkawi Yang gunung, contohnya naik kabel car tu Bunuh-bunuh di Malaysia buat Berapa bulan yang lepas, baby babysitter Budak kecil, bayi, dia bunuh, buat dalam TS. Illa alladhi ba'dahu syarrun minhum Hatta talqaw rabbakum Kata Syedina Anas. Isbiru Sabar wahai umat Muhammad SAW Kejahatan dan maksiat yang kalian tengok ini Tidak akan kurang dan akan bertambah Selama mana bertambah umur umat ini Dia bukan kita kata ah, nanti kurang lah tu Kata Qatarsidna Anas hatta talqaw rabbakum sehingga kalian bertemu dan menghadap Allah Tuhan kalian Sami'tu min nabiyikum alaihi wasallam wa Sayyidina Anas kata fakta ini Sayyidina Anas sebut fakta ini aku dengar sendiri daripada mulut nabi kalian Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam Sayyidina Anas sebut kataan itu sami'tu min nabiyikum alaihi wasallam ibaratnya dengan sebab tu kita yang hari ni nabi ajak selalu saya sebut dan kaifiat itu sangatlah mujarab dengan izin Allah dan kehendak Allah untuk umat akhir zaman ni khususnya untuk mendepani 1001 jenis fitnah Ni fitnah ni macam-macam fitnah Pekerjaan jadi fitnah Wanita jadi fitnah Harta jadi fitnah Handphone jadi fitnah TV jadi fitnah Semua fitnah Maka Nabi ajak untuk umat akhir zaman ni Bacaan 10 ayat pertama dari surah kafi Dan 10 ayat terakhir surah kafi Ni sebelum saya lupa ni Tonton ajaklah ahli keluarga pakat buat. Setiap kali sebelum mula kuliah saya didesak saya saya mendapat desakan bukan orang dalam hati untuk baca surah kafir kan baca tahu saya saya pun tak tahu desakan baca baca bagi umat Nabi Muhammad pakat buat. Dan dia sangat mujarab Kerana surah kafi tuan, tuan Daripada 114 surah yang diturunkan oleh Allah Surah kafi ini Diturunkan khas oleh Allah Untuk menjadi perisai ampuh kepada umat Nabi Muhammad Daripada diserang segala jenis fitnah Dan juga fitnah yang paling besar Iaitalah fitnah lejar Tapi kena amal dua-dua tempat dia baru kuat. Dia kalau tonton amal 10 ayat pertama je dia jadi macam dia jadi macam tak cukup benteng tu jadi macam separuh benteng tapi dia separuh je. Eh? Tonton gabung dengan 10 terakhir dia jadi lengkap ke belakang. insyaAllah Ayat 1 hingga ayat 10, ayat 101 hingga ayat 110. Duduk dengan ahli keluarga dalam rumah pasang. Tonton bekalah YouTube ada ada, dibaca oleh ramai orang 1 hingga 10 dan 101 hingga 110 Allah SWT jaga, insyaAllah dari segala fitnah yang pelbagai kemudian